Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pimpinan dan seluruh Dewan Guru SD Al-Kausar Kota Pasuruan mengucapkan selamat datang di sekolah pencetak generasi islami berprestasi. Masa pengenalan lingkungan sekolah MPRS tahun ajaran 2022-2023 merupakan satu dari rangkaian yang ditujukan khusus peserta didik baru. Agar terwujudnya merdeka belajar dan belajar yang merdeka Mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh